Meskipun kau tak bisa apa-apa Tak punya apa-apa Jika kau berusaha Dan berdoa Yakinlah pasti ada jalan keluarnya Dan meskipun Kau tak bisa membahagiakan setiap orang Meskipun juga Kau banyak yang merendahkan dan mentertawakan Kau harus tetap sabar waktu yang bakal yang akan menjawab, menjawab semua keadaan dari setiap keadaan. keindahan